Halo sahabat, kali ini ane mau ngebahas cara mengatasi aplikasi telah berhenti. Baik sahabat, baik kamu yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk berlangganan ya ke channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Baik sahabat, untuk langkah yang pertama, langsung saja kita buka aplikasi pengaturan teman-teman. Nah, jika sudah terbuka, kemudian kita geser ke bawah. Dan kita di sini pilih manajemen aplikasi, ya teman-teman. Ya, yang ini, teman-teman. Oke, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih setelan aplikasi, ya teman-teman. Nah, jika sudah, nampil menu seperti ini, eh, kamu tinggal cari saja aplikasi yang tiba-tiba terhenti, teman-teman. Nah, di sini saya akan mencari aplikasi di handphone saya yang... Seringkali itu mengalami uh, tiba-tiba terhenti gitu ya teman-teman ya Nah ini adalah salah satu aplikasi yang suka berhenti ini teman-teman ya uh, Untuk langkah selanjutnya kita uh, klik ke penyimpanan dan di sini hapus sasenya ya teman-teman ya Dan jika sudah terhapus sasenya kita hapus uh, penyimpanannya teman-teman ya Yang ini teman-teman oke okay. Kemudian kita klik oke okay aja deh teman-teman Baik, jika sudah teman-teman ya, uh, untuk langkah selanjutnya, kamu bisa merestart HP kamu ya teman-teman ya. Uh, matikan HP kamu, kemudian nyalakan kembali teman-teman. Nah, itu dia sahabat cara mengatasi aplikasi tiba-tiba terhenti di HP Android. Terima kasih ya, sudah menonton video terkali ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan juga ya ke channel ini dengan cara menekan tombol subscribe.